saat bisa buat Kau bahagia Mungkin dia Yang bisa semanis saat Kau susah Dan sedih Dan sepi Kini Sa harus akui sa bukan siapa Siapa Mungkin satra pernah jadi yang kau. Hari terus berganti, cinta pun sumati Semua kau yang bikin subur lalu macam angin Tidak perlu untuk ingat, cukup ambil hikmat Kini su terlihat hanya tunduk tepuk jidat Karena setahu itu supaya kau senang Dan semua hanya bisa untuk kenang Sadar hati terapan pantas dipaksakan Silakan pergi dan menjauh ikhlaskan. Takkan sesali, ini terjadi Kau pindah hati, Satra kau pilih Cukup sadar, ikut kau mau Malas mau no halau, trakan mau no galau Jadi biarkan itu tragedi atas kisah Cinta yang kau bikin semua jadi susah Tapi terapapa yang tanya kenapa Bukan mau apa-apa, bukan siapa-siapa Mungkin Satria pernah jadi Bukan cuma satu tapi dua yang kujalin Hati panas cinta malele sumacam lilin Teramubat batahan, kau yang pilih jalan subukan sarapan dan jadi makanan Bah sayang, coba kau dengar Rasa hati suhambar Serta mampu hadapi harus tambah hati Sutra ampuh satu cinta kini terhenti Mungkin bahagia dari sakotra dapat ding dia kau mau cepat atau lambat biar sudah pemalas ada ikatan kasinggal subku harus jadi mantan <tuh -tuh> <tuh -tuh> mungkin satra pernah jadi yang ku